Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke, gimana guys? Masih suasana hari raya ini ya guys ya Allahu Akbar Memang seronok saya tengok postingan-postingan Kawan-kawan sahabat-sahabat yang ada di Malaysia tuh Oh my god Jadi setiap hari mereka tuh datang ke open house macam jam tuh. Allah seronok ya guys ya. Aduh kat sini udah biasa, dah tak ada apa-apa pun. Maksudnya adalah pekerjaan semua dah oke. Okay. Macam tuh. Udah masuk seperti biasa. Dan macam lebaran ataupun hari raya itu macam sudah berlalu. Macam tuh guys. Kembali ke aktivitas semula ya. Seperti itu. Oke okay guys ya sebelum menonton video ini, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin takoballahu minna wa minkum siyam anawa Kullu amin am Oke okay, kali ini kita akan mereksan sebuah video guys Penjelasan harta Raja Melayu dari World Bank dan Bumi Nusantara zaman Mahdi Syekh Abu Zaki Nah saya penasaran sekali karena Syekh Abu Zaki ini pembahasannya sangat-sangat bagus sekali untuk pengetahuan kita semua guys ya Nah langsung saja kita play videonya guys let's go Ya Rasulullah dari Perindu Rasul ya, jangan lupa like, share, komen, subscribe Baik ya. Baik, semalam kita dalam Maulid saya sebut ya. Orang-orang ini -orang makin aneh ya. Itu betul-betul tanda akhir zaman tu. Salah satu tanda akhir zaman. Orang tak suka nak sebut tak akhir zaman lebih makin tak tahu makin tak sedar ada akhir zaman dan tak syukur kalau sebut-sebut tentang akhir zaman sekarang zaman dah akhir bukan lain macam aja sebut tentang naik pangkat, dapat gaji, dapat promotion, orang oh, macam mana? bagaimana? begitu. Uh, uh, ada peluang menambahkan certificate, ada peluang begitu. Wah, oh, bukan main, tak main, bukan main, main pengidup. Ah. Uh, sebut tentang sebut tentang sebut tentang akhir zaman sekarang banyak pitan akhir zaman. Mukanya, mukanya boring. Kan tak suka nak dengar. Uh. ...kau sebut tentang Imam Mahdi lagi. Menyampah. Lagi kelak pada yang tadi dia punya muka. Ha? Dengan Mahdi. Cuma dia tak nak sanggah yang ada terus potong cakap lain. Cerita cakap lain. Tak sedar diri. Ini semua kita akan tempuhi Sama ada kita jumpa ataupun kita tak jumpa. Tapi pasti akan kita tempuhi pasti akan datang yang nabi sebut akhir zaman banyak penenah arak judi zina apa semua tu itu dah dahsyat kiranya itu pun kecil berbanding dengan zaman jahil sebelum keluarnya mahdi sebab bila keluarnya mahdi tu sangat gelora perang sampai habis umat Islam teruk sekali maka buat keluar nama mahdi menegak kebenaran menegak keadilan penyelamat faham jadi kita bilang penenah akhir zaman tu semutung kecil berbanding dengan huru ada ...Prah Dan hura hadir Prah apabila Mahdi datang, terteram sikit. Dan hura hadir Prah pun kecil bermakna dengan hura hadir Prah Isa. Sebelum Nabi Isa itu oh lebih dahsyat lagi. Kemudian um, Nabi Isa datang. Dan ini semua kita akan alami tanam. Kau tak kasih bincang pun. Kau tak minat nak bincang pun. Benda ini semua kita dah diambang. Dah anytime now. ah Kita mati dulu. Ini semua kita tak nampak. Ketengok ada kiamat dua kali. Kita kalau dah mati sebelum kiamat besar tu pun, sebelum ahdi sekalipun, kiamat yang kedua pasti kita akan hadapi. Iaitu bangkit semula. Bangkit semula tidak kurang dia punya takutnya, tidak kurang dia punya hebatnya, tidak kurang dia punya gerun dan gemetarnya, bahkan lebih lagi daripada kiamat yang pertama. Ha? Zaman Nabi Isa. Oh, takut. Zaman perang dengan Dajjal kecil berbanding dengan Ya'ajut suama'ajut. Supaya manusia pun kena makan apa semua. Dan zaman Ya'ajut suama'ajut kecil berbanding dengan kiamat besar. Kiamat hurrah dia yang tercabut semua tadi kita bilang. Kiamat itu pun masih ada lagi besar lagi iaitu kiamat bangkit. Tiupan kedua itu lagi besar. Semua berhimpun. hari itu Malaikat pun takut. Nabi-Nabi pun takut. Kalau tebalang nabi-nabi tak jumpa kiamat yang pertama kan, mereka semua sudah wafatkan. Nah, tapi kamar kedua nabi-nabi pun takut, malaikat pun takut. Nah, dan itu semua kita akan hadapi. Kalau kita kalau kita dapat escape kiamat pertama lah kita dah mati dalam kubur kita. Kematian kita tu merupakan kiamat kita juga. Nah, dan apa? Kalau kita escape sekali pun, kiamat kedua semua akan tampil, semua akan tampil. Ah, kok nak cakap tentang mahdi tak suka, malaikat tak suka. Haa, oh, betul-betul kalau sudah akhir zaman, orang makin dilalaikan. Orang kena lalaikan. Sepatutnya semakin akhir zaman, semakin ingat, semakin insaf. Kedah pernah betul, pernah KP, betul. PKP, dah pernah macam-macam Corona. Kadang ada reda, patut makin insaf. Kok makin tak nak ingatkan langsung tentang akhir akhir zaman, tentang kiamat seperti itu. Tengok ini, kiamatnya kiamat sangat dahsyat oh. semua tu. Kita sedang diambang untuk menghadapi ini semua. Kok boleh nak rasa ayam? Allah. Ayam tak apa Nah. Naga si selis terdam. Ah boleh ya. Kemudian Allah Taala akan membangkitkan semula Isa bin Maryam alaihissalam dan beliau menyerupai urwah bin Mas'ud As-Sakafi radhiyallahu maka beliau lah yang akan menentang dajjal dan membinasakannya ya. Kemudian Allah Ta'ala akan menurun, membangkitkan, ini bukan membangkitkan ya, mengutuskan semula. Ha. Ya, Ba'asu tu sini bukan membangkitkan, yang mengutus semula. Sebab Nabi Isa tak mati, maka dia tidak bangkit. Ha? Dia diutus semula, ya Nabi Isa AS. Dia akan binasakan dajjal ya. Sudah itu, sekalian makhluk akan tinggal rukun damai selama tujuh tahun. Sehingga tiada permusahan di antara satu orang dengan lainnya. Sudah itu Allah Ta'ala akan mengirim angin ribut, dingin dari jurusan negeri Syam maka pada waktu itu tiada yang tinggal lagi di atas muka bumi ini seorang yang beriman pun Ataupun yang membuat kebajikan. Walau seberat biji sawi sekalipun. Melainkan akan dicegah oleh angin ribut itu. Sehingga kalau ada orang cuba melarikan diri ke perut gunung sekalipun. Nasiaya angin ribut itu akan menjebaknya dan mengakhiri hayatnya. Oh, Baik ya. Ini semua ada khilaf ulama' ya. Yang tujuh tahun. Yang kuat lagi mengatakan bahawa siapa? Imam Mahdi. Mahdi punya tatbir ialah... Ada yang dikatakan, Rasul mengatakan bahawa masih akan terbebel lima hingga tujuh tahun. Ada mengatakan daripada tujuh hingga sembilan tahun ada mengatakan semuanya boleh pakai. Okay. Ada negeri awal dia dah ambil, maka dalam setahun dia 9 tahun dia dah pegang negeri itu. Ada negeri kemudian baru diambil. Maka hanya sama sekali berapa tahun? Apa? Hanya 5 tahun. Jadi ada negeri 4 tahun lebih cepat pada negeri lain. Ha begitu okay. ya. Semua tu ada rumah mengatakan semua tu boleh dipakai. Baik, itu zaman Mahdi ya. Kemudian kufar tak duduk diam. Mereka gembling tenaga. Betul betul itu namanya ujian. Dah tengah selesa-selesa di -selesa, Imam Mahdi umat Islam, mewah tidak ya. Minta maaf ya. Yang nama harta dunia tidak bagus tau. Tidak sekarang, tidak juga sampai akhir zaman ya. Banyak tau orang kalau ada bincangkan tentang Mahdi tentang akhir zaman, banyak atau sana sini sebut tentang harta akhir zaman akan keluar. Harta raja-raja Melayu, harta raja-raja Nusantara. Yang di Jawa pun cakap begitu, yang di tempat kita sendiri pun cakap begitu, semua begitu. Betul tu? Hati-hati ya. Akhir zaman yang ada keluar tapi semua bukan benda baik ya. Di antaranya ialah Mesir dicantik-cantikkan. Benda baik tak? Kan ya? Baiklah. Harta benda yang baik ke tidak? Tidak digalakkan ya. Buat orang tamak buat apa ya. Harta. Kalau keluar pun statusnya sebagai benda yang kita disuruh jauhkan tetap sama juga. Bukan pada ketika itu kau terus kena rebut. Harta keluar dari lautan. Laut Selat Jawa. Laut Selatan Jawa keluar. Keluar daripada gunung Fatani. Keluar daripada ini harta raja-raja. Umpamanya. Banyak version tau. Banyak version. Takdir keluar pun kau jangan pegang walau sedikit. Kalau ada Mahdi, aku sedahkan pada Mahdi. Biar Mahdi lupuskan semua. Tak kau tengok cerita. Talut nak perang dengan Jalud, jalut. Mereka ramai. Dah tengah haus dah haga, tak tahu jumpa sungai. Air punya segar. Makin tak kasih minum. Siapa yang minum, maka terus out. Tak akan ikut. Yang minum sikit-sikit saja, itu yang selamat. 313. Bilangan sahabat Nabi yang, yang pergi perang badar. Bilangan jumlah para Rasul yang utus oleh Allah Ta'ala. Sikit itu saja. Dan ketika mereka ramai, mereka tak kuat perang. Ketika mereka hanya segelintir, mereka boleh kuat. Mereka boleh menang perang itu. Ya? Allah. Jadi ketika itu, kalau keluar harta, bukan itu idaman. Ya? Tidak sekarang, tidak ketika itu. Kalau keluar, bahkan kau suka, janganlah keluarnya harta itu sebagai istidraj. Jadi kau betul-betul nak Mahdi ke? Kau nakkan harta yang yang yang ada pada Mahdi kalau mahdi lupus, rasanya harta semua tu ya sebab akan empat orang berebut empat orang jadi begitu indah ke zaman tau dan nak ciamat pokok sebut tentang harta keluar dan plan nanti mewah nanti balik semula kan mahdi akan balikkan kembalikan tanah Melayu ini macam macam new york ngelah ya. Dia kan ubahkan daripada yang belakang ada sebut daripada hater laut Daud selatan Jawa ada sebut lagi tu ada sebut daripada World Bank uh yang orang selampunya yang orang freeze kan akan keluar balik. Kok macam-macam semua dari barat ke timur hater aje dengan Mahdi begitu punya orang ke? Kan Nabi baca tu sehat Enggak Ingatkan hater tak? Kalau keluar pun hati-hati takut tu sebagai istidrak. Kalau betul keluar pun, taruhlah ada orang-orang ada memahami daripada setengah-setengah keterangan, mereka bilang ada. Kalau betul keluar pun hati-hati takut itu istidraj. Sekarang ni aja ada banyak harta dah bahaya ini kan pada zaman itu nanti. Dan kita akan ditadbir oleh orang yang se-zuhur-zuhurnya wali Allah Imam Al Mahdi. Dan lagi se-zuhur-zuhurnya um, di kalangan Ambiya um, um, um, Allah, iaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pok kau nak kena harta pada zaman mereka tak akai tu bahaya kita tak nak sebut kelirulah ya tak akai tu bahaya sekarang aja ada banyak harta bagus ke pok kau punya dam idam masa zaman pasal nak harta hati-hati kalau keluar pun takut-takut itu merupakan istidraj Allah cuba elakkan ha? Hati-hati, jangan terus rasa yang itu jadi pekotakit akhir zaman sebutnya nak keluar harta, nak keluar harta. Naudzubillah, takut keluar harta, keluar sekali iman dalam dirimu sekali. Naudzubillah, naudzubillah. Ya. Banyak kan kita dengarkan orang cakapkan. Kedamati keluar dari laut lah. Harta macam-macam. Harta Nabi Sulung, Sulaiman lah. Harta Nyi Rorokidul lah. Harta Raja-Raja Melayu lah. Harta daripada Fatani lah. Harta Puteri Gunung Lidang pun keluar juga. Macam-macam version -macam. tau. Macam-macam version -macam ya. Allah. banyak banget sih. Jangan dia punya keluar sebagai istirahat sudah. Macam orang-orang palut nak pergi perang. Tak tahu dapat sungai minum air kan. Ha, ini tengah nak zaman itu. Betul-betul harta keluar macam mana? Kalau aku. Harap pada itu supaya Jangan diidam-idamkan Baik dia keluar, baik dia tak keluar Jangan diidam-idamkan okay. Takut itu merupakan isteri Daripada Allah Ta'ala Dan Nabi Isa Iman Mahdi dengan Nabi Isa Berapa lama? Dia 7 tahun ya. Nabi Isa 40 tahun Dia punya sekuen begini eh. Sebelum Dajjal 3 tahun kemaru Kemarau, 3 tahun kemarau. Kemarau 3 tahun, Dajjal keluar. Dajjal keluar dalam era Mahdi. Dalam era Mahdi keluar. Jadi Mahdi taruhlah 7 tahun lah saya cakap ya. Mahdi 7 tahun, Mahdi 7 tahun. Dajjal keluar dalam era Mahdi. Mungkin ujung, mungkin tengah, mungkin awal. Pokoknya sebelum Mahdi, sebelum Dajjal keluar, ini Dajjal, ini 3 tahun. Boleh Dajjalnya dalam era Mahdi tetapi boleh jadi kemarau ni bifor tau. Kalau kemarau ni bifor, kemarau ni bifor, dah kemarau-kemarau perang, mahdi keluar, bermakna peringkat awal mahdi dah jalan keluar. kemudian Nabi Isa turun 40 tahun takbir. Nabi Isa yang bunuh Mahdi, yang eh, Nabi Isa yang bunuh Dajjal. Tengok ya. Ini kemarau, ini Dajjal, ini Mahdi. Dajjal confirm dalam Mahdi. Kalau Dajjal keluar begini, bermakna kemarau itu zaman Mahdi. Tapi kalau Dajjal keluar, kalau kemarau ini dah datang dulu, bermakna Dajjalnya awal Mahdi. Kalau Dajjal awal Mahdi, bermakna Nabi Isa dengan Mahdi, oh lama. Kan? Okay? Ha, kalau Dajjal akhir Mahdi bermakna Nabi Isa dengan dengan Mahdi oblatnya sikit. Ha, lepas tu kadang-kadang ada orang nak tengok kira-kira kiamat, berapa hari, berapa lama begitu. Kira-kira-kira-kira Nabi Isa 40 tahun. Mahdi 7 tahun, 47 tahun. Kemudian begitu pun gini. Eh lama lagi. Nak, kadang-kadang boleh Boleh jadi baru berapa hari Mahdi keluar, tak lama Nabi Isa turun. Nah begitu ya. Boleh jadi. Boleh jadi, Nabi Isa turun peringkat awal Mahdi. Peringkat awal Mahdi, Nabi Isa turun, kemudian berjuang sama umat Islam, hapuskan Dajjal dengan kuncu-kuncunya, kemudian lamalah Imam Mahdi dengan Nabi Isa awlatnya. Nah, tapi pokoknya kita bilang yang mengiringi itu. Confirm Dajjal di dalam era Mahdi. Confirm sebelum Dajjal ada kemarau tiga tahun. Okay. Ha, cuma ini kemarau kubi be before Mahdi. Kemudian berapa bulan saja kemudian dia dajjal keluar dalam peringkat awal Mahdi. Kubi ini kemarau dalam era Mahdi. Pokoknya dajalnya dalam era Mahdi. Dan Nabi Isa pun turun dalam era Mahdi dan pada hari penghabisan dajjal. Ha, pada hari penghabisan dajjal ya ha, begitu. Kalau awal bermakna nabi dah Nabi Isa bersama dengan makni overlapnya jadi kiraan kiraannya semutung sekali bukan 40 plus 7 kalau tengok dua era ni macam 7 dan 40 7 dan 40 40 hari dajal confirm dalam 7 tahun mahdi. Ya tu confirm dalam 7 dalam 7 tahun mahdi. Dan intisa dengan mahdi punya bilangan bukan totalnya 47 tahun. Boleh jadi hanya 41 tahun boleh jadi 42 tahun boleh jadi 40 tahun berapa hari saja ha, sebab apa Isatnya tetap 40 Mahdi nya tetap 7 tetapi dia bukan selepas Mahdi baru Isat boleh jadi bertimpa ha, overlap Lalu kalau kira-kira jangan lama lagi lah 7 tahun 40 tahun sempat projek ini bertimpa ya yeah. begitu ya yeah. Allahumma sallallahu alaihi wa rahman. Dan selesai videonya guys Dan itulah tadi ya pembahasan daripada Syekh Abu Zaki Berkenaan dengan harta Raja Melayu dan World Bank Dan bumi nusantara zaman Mahdi Memang banyak ya Kita dengar juga bahwasannya harta itu akan keluar Dan memang ya semua orang itu Menginginkan seperti itu Tapi setidaknya kita sebagai muslim ya Hindari hal demikian Jangan mengidam-idamkan hal demikian Karena itu bisa menjadi mudarat mungkin bagi kita, seperti itu guys ya oke, itu saja video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, terima kasih Sheikh Abu Zaki yang sudah memberikan nasihat penjelasan berkenaan dengan akhir zaman ya, oke, terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh